Siap yang lebih. Eh naik 14 lo so guys. Oke, keren. Ya. keren, keren. <tuk> aku si Silver. Oh, oh ya. Thank you pria Idol. Oh. oh bye. Ya. ya. Tadi oh, room siapa? Oh iya. Halo. Oh, ya, lu parah lu, gak percaya. Lu bisa. Ya. Huh. Oh, oh, Perfect per game gua lo, lu gak percaya lu cek cepat, cepat. Aduh, Maipan pantelat Maipan pan. aku jangan Maipan dulu kalau bang Pan Pan udah keisi nggak nah, di nah, sini Mamam mam. bisa Oh eh. Mam lagi nih Pan eh mam. jangan man, jangan masuk Pan Oh lu mau ninja, sudah keisi Gus dia mau Gus nah. ya Bus. ya Eh silang dulu silang terus, dulu Imam nggak apa silang aku dini aku eh Engga, enggak, enggak, enggak. Imam, aku udah ngomong yeah, ke Maipan, kok. Guys. Aku udah, enggak, aku gak maksud ninja. Ih, aku gak invite dia. Baik, oke, okay. aku ganti Maipan aja. Gak apa-apa, Imam. Kamu tuh kasihan banget like. sih, Imam. Astaga, enggak apa-apa. Main-main aja, gak apa-apa. kan lagi live nge-glide. Pokoknya gak bakal apa glide Gue guys. Invite aku in ya, aku udah bilang ke Maipan, kok. Kik dulu, kayak... kik dulu. Oh, Sini, -sini oh, aku telepon iya. dah, aku telpon Maipan. Nggak, eh, nggak usah kompyor. Kayak gitu loh. Imam kasian banget dan kayak gitu tadi kena mental. Udah, aku udah bilang Maipan, kan pan, udah keisi gak apa ya? Dapet piala, guys. Piala, pan. Pan Gua dapat jalangis. Halo? Jalapa. Pan udah keisi slotnya, lift dulu. Maipan aja. Sudah ke slot M3. thank you. Semangat, thank you. Nah, udah tuh, sini Imam, sini Imam, gak enak lah, nggak enak lah. ya, parah banget tuh Imam udah sini besok, besok, Imam Emang, emang, emang, kasihan banget Imam emang, kena mental gitu ya emang, sini masuk emang, emang, melaju emang, yang Langsung unfollow Imam Imam? Hihihi Imam parah guys, gak mau masuk, sombong Imam sombong guys, parah Gak enak nah, loh, gue. astaga you ke, you Aku udah bilang Maipan kok? So oh udah berbagi Iya lo kasihan ya Imamnya Imamnya kena mental gitu Kan tinggal ngomong Mana keisi gitu kan yeah. Ya Gas Yang, besar, yang curhat di story Loh, ya. aku yang set oh. Ya. Oh keren Bang Pior, Cok Ah, bukan aku yang bikin room Wah, kalau oh, yang bikin room cikarame susah gak ya musuhnya Gak tau, nih gimana ya Ya udah gak apa, eh, Gas Musuh susah ya, juga ya, ya. Musuh ketar-ketir ada kita Aku udah squad MPL-nya wow, loh down. Oh iya, bener juga Ini kita punya hmm, ya. Semangat M3-nya Gus Makasih ya. Baik <laughs> <laughs> Aku ngomong ngomong ya Aku gak ngomong ya. Gua mau nambahin beban kapten kita. Beban apa tuh? Apa tuh? Saippan. Ah, lu. Paipan. Ya lagi nih making tuh. Ya sama. Kasihan lu Imam kena Yo, mental. Beauty Rai. Right. Ah, uh, iya. Bye ACC partner. ini, Bye. Oh enggak enggak enggak, enggak Civia gas aja. Tadi aku itu okay. musuh itu. Baik ACP partner bye eh, Partner siapa apa sih? Ya? Eh, Kelihatan seri. Ya udah biar kemai ini. Partner apa? Oh aku udah ada partner Baek, Dexter my best partner. Itu yang di sosial eh, ini. No, resa, resa. Ya ini Baek nggak bisa nggak bisa ada struktur, nama, ada partner nggak boleh ada yang lain di profil <laughs> di profil nggak mau kah nggak ngerti. ngerti aku ajarin nggak <laughs> mau kah guys besok aja, besok HP ku kasihan Maipan ya gimana guys udah udah ada spot bagus oh, banget emang iya ya kan? Tapi kan main pan doain aku entegus entegus entegus atau mau main ganti aku tukar ya ribet banget loh kak long kemana kak long kak apa apa ah Gini. long hinja? oh gitu loh oh eh eh long Gak eh, gak gak gak. Ga, ga. Oh ya udah kalau lu mau main. Gak gak gak. Sabar, sabar. Wi-Fi ya. WiFi WiFi mati sabar. Sabar. Taga... Di di Malay pakai apa kau Long? Peninda dengan gaya. Pake. Pake ya lu out aja pior bisik. Ya. Oh bukan pakai access. Bukanlah. Oh, aksis emang emang oh, ada. Emang oh, ada sini. Enggak oh, oh. lah Itu aksis boskur Access bossku. Kenapa juga udah matchmaking, guys? Itu bukan wi ribet kalian ya itu udah lama dong Gus, tiktok aja pior maipan ganti main aja mau main, gak gak gak Lu itu, gak yang boleh yang aku mau main, gak. bestie dia, nah, sembukan wifi di sini wifi ya, lu, ACC bajak maipan, eh bajak itu, eh kita lewat gak. satu ya, ya nggak mau, aja repot kau, pernah main, ngapain mau jadi bestie gue, lu nggak pernah main sama gue, lu Yuh, kirim kecah, DM Riko. Gift you dong Bestie. Gifty. Gak bisa kecah guys. Kalau Riko Riko tas tas harus sendiri beli sendiri. Maipan oh, kan udah janji sama lu Ya oh, udah oh, ada spot gimana? Ya udah abisnya tuker Maipan deh. Iya. Kalau terima bisa jadi Bestie. Bisa jadi apa? gitu loh. Salah ya. Tutut. Olas. Aduh lewat satu loh. Woi kamu kasih eh, kasih eh, kasi Candy dulu, bisa kasih Candy. Belum dulu. tahu gue guys. Kasih Candy Candy. Candy dia ada Candy tepat. Eh mana ya? Isiin isiin diamond. Bayang emang gak punya di kotak tas. Mana beli Candy ya? Beli hmm. Candy di itu. Giftingnya gimana? Wah wow, kayak pusat asli ya. Gak punya, gak punya gak, gak aku punya enggak punya recall pass. Enggak bisa gifting, Bay, harus itu sendiri. Kok cukup banget di MPR. Sorry. Enggak hmm. cukup, hmm. guys. Sorry. Enggak mau enggak mau di sorry. Sorry. Aku pencet. Always on the way. Your team is bad. Ya, mabar pria idaman. Oh, boleh tuh. Oh iya iya nanti aku aku lupa guys Aku pakai Yudora aja deh, Yudora. Atau Angela? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Aku Angela kan? <tuk> as uh, Astaga. Ben, cio, Astaga! di Ya ampun, baik. Sumpah Aku Angela. Kenapa di band? ya. Siapa Aku Siapa yang itu? lo, asagah lo Enggak, Cipio paling pertama, gak bisa Gak bisa nge-ban Ben-ben, lo nge-ban, lo nge-ban apa? Ben apa ya? Hayabusa ya? Iya eh, Haya loh Aku, Anjol. aku pakai Varsha, Varsha, Varsha ya Selama gue gak ini Aku pakai Varsha guys, bisa Varsha Aduh <laughs> Risa Varsha. Risa Varsha. Risa Varsha. Oh, ya, Respect, Ben Oh iya respect, Ben Turut, turut, turut Nana mau gak Nana, Nana? Aku bisa pakai Nana, mau? Atau begini di Yohau Nana atau apa Mau nya apa guys Nana boleh ya Nana ya Ya kah Aduh Aduh Aku bisa Nana Oh YV kak YV Aku bisa Nana Petinjo guys Petinjo kita pake Petinjo Oh aku Farsha aja kali ya Biar bisa kabur Atau pak Aku udah lama gak pakai ini Pakai itu Boleh, aja Alpharsya. Atau Cyclops ya? Yang mana Amein, nih? Aku nanti, jadi bingung. bingung. Maron, cantik enggak tahu, guys. Hey, ya, bani, udah aku pick oh, dong. Kita latih Photoshop aparternya. Gak apa-apa nih, aku pakai ini. Kalau kemarin baru-baru gua, gua bingung sih kalau dari foto. Harus cantik. Nih aku sih. harus gisa eh, eh, simbak. Ya, tisunya habis. lagi kalau sunatin gua sekali lagi. Nih, aduh, ada ini. Dah. Ya udah, farsha bisa terbang kabur. Ini bagus, Sebenarnya pakai farsha tetesku nggak kena-kena kata baik, guys. Farsha farsha eh. tetes nggak kena-kena katanya gitu ya kan? Woi, Mas enggak sih? Hmm. Ada issue sih. Long hyper sekali oh. ma aku hyper? Oke, eh, enggak bisa. jangan-jangan hmm. ini -jangan mau manja. Baik, oh ya yeah, oke okay. pak -pa Bang -ka percaya gua nah okay, yeah. mm -hmm. ah, mm -hmm. Nana GS oh aku pakai apa ya ha. Man mana Gus Fiore apa Gaby enggak lah ini bagus tahu. Benar ceritanya sih guys kalau baru. Ya, lu lu ya Gebi ya. Itu, naf, Tapi aku sebagai cewek mau aku sih guys Gebi cantik. Suwer suwer suwer. Aku suka cantik-cantik oriental kayak Gebi. Aku bocil MVP Gebi. Karena Gebi. Ya. Kalau FTP lain aku tidak tertarik. Karena Gebi aku jadi tertarik. Serius serius. Oh. Bestie bestiku. Gebi kursi kenapa ya? Iya. Hmm. Suara, yeah. Suara hmm. lo kecil setan, gua ngomongnya kagak. <laughs> eh, e gua ambil satu ya, guys. Aku Bes juga.